gimana caranya kita melakukan penarikan uang nilai satu VIP ini akan berubah-ubah setiap hari, minimal 1 USD dan nanti dalam sistem dalam aplikasi akan ada sebuah sistem yang namanya exchange counter ya ada pilihannya exchange counter di exchange counter ini kita akan memasukkan uh, list jualan kita misalkan saya pengen jual 30 VIP nih saya pengen narik uang 30 VIP saya jual, saya masukin ke dalam sistem 30 VIP maka perusahaan akan membeli 30 VIP kita sesuai seperti yang tertera dalam aplikasi. Jadi misalkan yang aplikasi tulisannya 1.2 2 USD maka di, ya, totalnya karensinya misalkan ya 27000 misalkan. Maka perusahaan akan beli uh, poin kita ya, senilai yang ada di aplikasi. Maka 30 DP kita itu 27000 sekitar Rp47.000. Oke, okay. nah, Untuk uh, perusahaan akan membeli dan jangka waktunya adalah 7 hari. Jadi perusahaan akan membeli dalam jangka waktu 7 hari. Nah, di saat ini pun perusahaan memberikan kesempatan nih kepada member lain untuk bisa membeli poinnya jadi kalau misalkan ada member lain yang mau beli silahkan ya jadi perusahaan akan memberikan waktu 7 hari kalau misalnya tujuh hari nggak ada yang beli maka perusahaan yang, akan, perusahaan yang akan membeli poin tersebut ya jadi perusahaan membuka sistem untuk member lain membeli misalkan ada member lain yang mau beli nih misalkan B pengen beli 30 tinggal maka B inilah yang akan transfer ke penjual si A dengan nominal yang sama seperti di aplikasi, tapi batas waktunya cuma tujuh hari aja. Kalau misalkan dalam tujuh hari nggak ada member lain yang mau beli, maka perusahaan akan beli. Ya, jadi perusahaan akan uh, membeli poin kita dan akan jadi penghasilan untuk kita. Oke? Okay? Nah, kalau misalkan uh, per hari maksimalnya adalah 300 PP satu kali penarikan dan per hari maksimal 2.000 PP. Jadi nggak bisa lebih besar daripada 2.000 PP. Anda juga bisa transfer poin ke uh, member yang lain maksimal 300 untuk satu kali sama per hari juga maksimal 2.000. Oke. Okay? Nah, uh, Anda juga akan dapat benefit-benefit yang lain, keuntungan yang lain dengan menjadi member. Salah satunya adalah Anda akan mendapatkan shopping voucher. Shopping voucher ini akan Anda gunakan di nanti fase kedua di perusahaan kita. Kita akan membuat e-commerce di kita bisa belanja online menggunakan poin yang kita hasilkan tadi. Menggunakan view poin tadi, ya. Nah, untuk itu perusahaan akan kasih 20 vouch, 20 dollar voucher gratis jangan hanya check-in di aplikasinya, anda yang perlu masuk check-in aplikasinya nanti saya nanti akan dikasih, diajarin dengan pengundang anda gimana caranya melakukan check-in tersebut untuk mengambil service vouchernya ya. nah ini uh, masih fase kedua saya nggak akan jelasin lebih detail soal ini nanti anda bisa uh, tanya dengan pengundang anda atau anda bisa, kita bisa bahas di lain tempat tadi ya, tapi yang pasti kita dikasih service voucher gratis ya namanya dikasih gratis kita gak ambil kita ambil dulu aja ya nah untuk memasang iklan kita juga bisa kalau kita mau kalau anda memiliki produk dan jasa uh, anda juga bisa pasang iklan nanti bisa bayar bayar pakai view juga ya bayar pakai poinnya tadi nah kita juga ada sekolah bisnis kali mengerti bahwa banyak sekali orang yang mungkin belum secara jalannya Karena aja kita sudah siapin langkah dan pelatihannya untuk anda bisa berhasil untuk anda bisa sukses di lima aspek ini Ya. Nah, ee, cara kerjanya sangat sederhana sekali. Yang pertama adalah check in, masuk ke aplikasinya, ambil shipping vouchersnya. Lalu yang kedua selesai ini isinya selesai 10 iklan tadi per hari. Lalu yang ketiga ada referral 20 orang, ada ceritakan ke 20 teman anda, ajak 20 teman anda untuk bergabung. Setelah itu anda ulang lagi, sudah selesai itu aja. Kenapa referral 20? Pak kenapa ngantikin 20? Karena syarat 10 poin tadi semuanya 20, referral. -nya jadi dengan kita punya 20 referral minimal kita sudah sampai di-brow kalau berkembang sedikit jadi silver, makin berkembang jadi gold, dan seterusnya nanti kita akan ada event, akan ada acara-acara yang nanti akan dinofekasikan oleh para pengundang Anda Anda juga hadiri, Anda juga belajar, kita bisa um, jadi berhasil, jauh lebih berhasil lagi jangan menjadi orang yang lebih baik ya. nah, terakhir kita ada promo, untuk 250.000 ribu member pertama, akan ada free 0,3 per satu referral jadi setiap kali kita mengajakkan satu orang, kita akan dapat 0,3 pipi gratis di luar dari yang tadi. Ya. Nah, kalau kita ngajakin 10 referral, berarti kita akan dapat 10 dikali 0,3 pipi, totalnya adalah 3 pipi. Ya, ini adalah uh, promosi yang sangat terbatas, hanya untuk 250.000 member pertama. Jadi, anda manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Nah, terakhir, ya, menurut kami para pengundang anda, orang-orang yang menjalankan bisnis di ini menurut kami ini adalah pilihan sekali. Risikonya kecil, potensi penghasilannya besar. Uh, Nah, anda perlu coba pelajari lebih lanjut di sini Ada kuasanya lebih lanjut dengan pengunjung Anda tanya lebih lanjut dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda Karena mungkin peluang besar yang ada di hadapan Anda sekarang Itu akan berubah hidup Anda Dan bagi saya, berpikir.